Hai hai hai. Sudah bukan rahasia lagi jika tanah air tercinta kita ini memiliki berbagai ragam flora dan fauna. Namun sayangnya keanekaragaman tersebut semakin hari semakin berkurang akibat perburuan yang dilakukan terus-menerus tanpa mau melestarikannya. Salah satu contoh upaya pelestarian satwa langka yaitu seperti yang dilakukan oleh BBKSDS Sumatera Utara yang telah melepas seekor harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae di Kedah. Tepatnya berada di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser. Meskipun mengalami penundaan akibat cuaca buruk, namun pada tanggal 25 November kemarin, akhirnya harimau berjenis kelamin betina itu bisa menikmati rumahnya di alam liar. Namun, tahukah kalian sob? Ternyata di balik pelepasan harimau di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser, ternyata memiliki fakta yang jarang diketahui orang. Kira-kira apa aja ya? bernama Besti Harimau Sumatera Betina ini bernama Besti Ia sempat terkena perangkap pemburu di Seisirah, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat pada 31 September lalu Lembaga Konservasi Medan Zoo akhirnya bisa menyelamatkan Besti dan melakukan pemeriksaan menyeluruh agar bisa dilepas kembali ke alam liar Setelah melakukan proses pemeriksaan Besti akhirnya dipindahkan dan siap untuk dilepaskan dari sanctuary harimau Sumatera di Barumun, Kabupaten Padang Lawas Utara sejak 15 Oktober lalu. Dipantau secara intensif. Ketika mendekati waktu pelepasan Besti ke alam liar di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser, tim BBKSDA Sumatera Utara telah melakukan pemantauan intensif. Namun sebelum dilepas liarkan, Besti sempat menginap dahulu di Blankeregen, kantor SPTN wilayah 3 Blankeregen, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser pada 20 November kemarin. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Lokasi yang cocok, alasan besti dilepas liarkan di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser karena dianggap cocok. Menurut survei yang telah dilakukan oleh pihak BBKSDA Sumatera Utara, lokasi TNGL cocok untuk melepaskan besti. Lokasi zona inti TNGL ini juga merupakan salah satu habitat murni harimau Sumatera dan sudah dipastikan bahwa tempat tersebut bagian dari rumah alami untuk harimau Sumatera. Menjaga satwa yang terancam punah. Pelepasan harimau besti di alam liar ini adalah bagian dari bentuk komitmen untuk menyelamatkan satwa-satwa liar, khususnya yang sudah terancam punah. Bukti dari komitmen itu bisa dilihat dari survei lokasi-lokasi keberadaan harimau Sumatera. Sebanyak 121 grid se-Sumatera Utara dan pastinya dilakukan secara berkala kemudian membangun area khusus untuk habituasi sebelum dilepas ke alam liar, serta membentuk tim mitigasi konflik Harimau Sumatera bersama masyarakat. Harimau Sumatera sendiri juga sudah terdaftar sebagai satwa liar yang dilindungi. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.